ada. Mau. Saya, saya, kalau enggak ada deal-dealan mau. Saya pengen ada sedikit menantang gitu. Oh iya, saya deal. Silakan. Dilapa, deal dilapa deal coba. Saya akan apa mengakui deal? saya bohong kalau misalkan enggak ada. Deal? Silakan deal bahwa si Sueb dia akan enggak masuk CC lagi. Silakan. Buka, nah. buktikan. Iya, kalau di sini kalau di sini Sueb enggak ngomong kayak gitu. Kamu siap, siap oh, enggak Oh, enggak mau tuh kan, tuh kan. Dia dia cuma cuma bersilat lidah. Itu makanya saya jujur ya. Saya meng-blacklist sebenarnya tim tim apa? Tim tukang tukang apa? Awak kakakku takut siswa ketahuan. Ayo buka. Iya, kalau misalkan di sini Sueb enggak ada kata-kata kayak gitu. Kamu oh, kamu siap enggak oh, untuk meninggalkan JCC dan enggak boleh, boleh nginjekin kaki lagi di sini? Loh, memangnya JCC Kan enggak berani, kalau takut ngomong, kalau takut ngomong itu lagi semua Memang, memang, kalau, kalau, kalau, kalau, kalau, itu kalau, nipu kalau, kalau, kalau, Oke okay, dua-duanya masuk tapi kalau, kalau, kalau, ya kalau, kalau, kalau, kalau, kalau, kalau, kalau, kalau, kalau, kalau, kalau, kalau, gini kita kita kalau, ya kalau, ada omongan swipe kalau, kalau, minta maaf dan saya bohong dan sebaliknya, kalau nggak ada, kamu yang bilang begitu, oke? Okay? Kita okay, lagi live, Loh? Betul. betul, betul. Oke, okay, deal. Nah, gitu. Oke, okay, lanjut, boleh. Oke, okay, deal. Deal ya, awas loh kalau kabur loh. Kalau kabur tak hinakan sampai mama kau, beneran. Kamu Maksud. masuk di, di menit keberapa kamu, Daniel? Masuknya. Saya nggak tahu. Mano, Dari, cek, cek. Itu saya masuk. Cuma saya, saya, saya, saya, saya pun nggak tahu. Itu, itu. masih kecil ini. Mana saya masuk? Terus terus, oh, terus, terus, terus, terus, terus, terus, ada kamu nih. Nah yang ini kan ini lagi bahas ini. terus, nah, di pinggir dikit terus, di terus, dikit, terus, di dikit, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, Oh ada belum, belum belum belum belum punya Masuk gak suaranya Belum sih belum kedengerin oh, belum ya Bisa ya pakai pakai pakai punya kamu ya eh. kalau nggak pakai punya Payan ya eh. Bangnya bisa nggak Saya baterainya ini Senang <tuh> nih saya deh kalau udah ada, -ada nekat-nekatan gini nih <tuh>, begini ya, ya, ya. enggak Bener loh Daniel, saya tuh orang yang suka suka IRL serta yang tantangan enggak, gitu. Tapi itu enggak. Oh, cita. sangat berani IRL sering saya cintai. Sangat berani. Saya yakin itu orang yang fair gitu. Gimana selebet bermain cinta? Kalau saya sih enggak terlalu pedulikan itu ya, karena saya anggap itu lah orang biasa. Enggak, enggak, maksudnya gini loh. Kalau saya sih gini ya. Saya ternyata nah, ternyata berbicara lalu, itu sesuai realnya. Enggak, kalau gini, saya selalu enggak gini gini. Kamu jangan framing. enggak, nah, enggak, enggak. Kamu jangan framing dulu. Ngak, saya terbiasa, mungkin. saya terbiasa. Orang itu berbicara sesuai ilmunya. Saya pernah <tuk> loh, pecat iya. karyawan saya sampai lima belas orang loh. Cuma gara-gara ngoceh itu yang aneh-aneh gitu loh, enggak sesuai dengan kenyataannya. Entah, <tuk> oh, kamu <tuk> menyembah oh, bayi yang lahir ini, itu itu itu momen yang kedua. Oh iya, dulu, ini dulu. Yeah, ya, okay. itu lain nah, baru. kalau di teks. Jadi pada kejadian pertama ini kan pada peristiwa pertama. Itu kan peristiwa oh, itu terjadi. Kan iya, ya, peristiwa iya, itu terjadi. Takutnya ya, sebagai hamba. apa lebih besar. Bapak kami satu yaitu Allah kata Yesus kepada mereka kalau Allah adalah Bapakmu sebab Di eh. menit yang berapa itu? enggak saya, saya senang gitu sama orang yang kayak mungkin gitu, gitu. Bilang, bro, bahwa kalau bro. itu sweb keseleolida pun saya enggak terlalu pedulikan itu karena orang namanya manusia nggak, soalnya kan, gini tadi aja debat si Antonius itu nipu Bang Hafid nggak argumennya sana dia bilang ke sana sampai kita putar oleh lainnya gitu ini ngomong enggak akan tambah-tambah kalau -tambah, saya pun tahu diri saya masuk sini gitu mungkin enggak yang bilang bahwa apa ada di Iblani itu mungkin ah iya kali mungkin itu kalau itu keliru dia nanggepnya otot itu yang parah susah ya, ya, dikatakan iya. latang jika bismi robba ilahika batilan anna robba yuakibu mentakot man, man manat manatokka bismihi batilan selesai Artinya apa, sih, Indonesia? -nya? Eh, bro, Daniel, apa yang mau ditanyakan? Sih, bro, Nani? bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, Satu, dua, ya, bro, bro, cuma dua. Ya, tidak Allah, Allah, ya. ada Allah, ya Allah. bro, ini, bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, Indonesia kan baca? Ya, ya. Kami yang baca, jangan kita. Iya, hmm. jangan yang bernama Tuhan, alamud dengan sembarangan tetap Tuhan. Ini Tuhan. munduran lagi nih sebelum masih si berarti. Kenapa kata Allah itu ada di sana? Sebelum kita nongol Indonesia. Indonesia. Gimana, Kimutu? Ya, ini kayaknya udah hmm. sudah, sudah. Nah, sudah perlu sampai berapa jam okay. nih? ya enggak yes. apa-apa enggak uh, apa-apa uh, kamu takut banget ya sebelum berat nih, ngomong mata ini. gue mata gue ini melek sampai jam berapa? Nah, nah, tadi itu ada-ada mengapa nah, -apa. mau keluar dulu nggak apa-apa kan karena kita, kita bahas besok nanti jadi kita Islam bener -bener ini mencari bener -bener kebenaran bukan pembenaran iya eh, i ada i yang, kan kan i ada kan i yang i itu nah itu. nah itu belumnya ada dari situ dari situ Terus, terus. Uh. enggak yang keluarin, dia keluarin di. Nah. mundur-mundur lagi. Dan itu itu Enggak kejauhan kalau sampai sini. Sebelumnya, Nah, itu, itu, ini kita. Coba putar. Sudah, ah, ya, cukup dulu. Dikatakan, Alma hmm. Abi Maliko Wafiqullo Rasul Jaishi Walajaun Ila. Aduh, salah baca, salah. Sorry. Wanak Sabar Abi Hamo Alquran Si Biri Sabeen Wadaal Semu Bismillahirrahmanirrahim. Robbal Alam ya, Yudhe Wabhe ya setara dengan apa lihat legion kalau masih punya mata kalau nggak minus sahabat-sahabat ya, ya. alif lamet lamet he Bishim, omla, bismillahi, rabbal, alam yudha bave ternyata dalam targum pendukungnya dalam berapa aksara nah Arab. itu besi maulokah liplam lamha hingga hari ini emang, hari itu, Quran Makin itu, ya? emang itu Quran Tadi kamu barusan masih kutip Alkitab, kamu bilang "B. Allah Daniel, Enggak. Mengundurkan... Nah, gini nih, kalau orang gak ngerti gini, gini. nih, coba saya, saya tahu, saya tahu, saya tahu, saya tahu, saya tahu, saya tahu, saya tahu, saya tahu, saya tahu, saya itu saya tahu, saya tahu, saya tahu, saya tahu, saya tahu, saya tahu, saya tahu, Itu tahu, saya tahu, saya itu saya yang, yang di, di tahu, Ya, kita fair aja. Coba iya, iya, iya, fair itu iya. makanya saya mau tanya, kamu baca dulu itu apa? Oh, kan tadi saya udah bilang, saya nggak bisa baca bahasa Arab. Makanya nah, si Fahri, kan. itu yang baca. <laughs> kan saya jujur, nah, Bro. Tadi yang kamu bilang. Iya, itu... tadi kamu bilang ya, tadi saat live. Itu kata Sueb itu merujuk kepada Al-Qur'an gitu loh, kata Allah yang dirasak tadi. Tadi kamu bilang gitu loh. Atau kemudian gantian saya muterin kan? ya, di, di mana saya bilang kayak gitunya? Itu yang mau saya tanya. Iya, makanya ini, ini, ini, ini kan, ada durasinya banyak nih, bro. Makanya coba diputar aja okay, Nyo, play lagi, di play lagi. Oke, di lagi, katanya Bang di, Ronald. Ini. Ayo kita play eh Bang Roni, kita play Bukan lagi. Setara dengan cuman tadi gua salah bang, tadi gua tadi tadi, sabar, Yurif sabar. sabar alif bismillah, lah itu emang itu kan Itu bukan Mau ini kita. Lah itu tulisannya alif lam mim heh Memang benar makanya saya kamu. Di mana? bro di situ tulisan alif lam mim lam. Itu itu itu itu itu itu. Ya Buman, Allah. Bukan FF yang, buka, buka yang, yang ini kamu buka app. Kamu buka yang yang server. Aduh kok yang itu barusan yang itu buka. Coba, aku uh, perlu Yang kamu sekarang, situ dua satu, berapa tadi? Dua delapan ya? Tau, tahu, tahu, tahu, ya. Tadi saya mau ke apa? Aman, aman, aman. Satu kejadian berapa tadi? Hmm. Ah, lihat aja, lihatnya. Petikan ler, kau boleh bacot. Baca. Banyak bacot, gak usah kejadian baru, kejadian, kejadian apa? Kejadian dua satu. Emang ini Quran? Heem, legion. Emang ini Quran? Ayo, coba baca. Bismillahirrohman alam. Hah? Mana alif lam itu yang di situ, bro? nah info, Makanya gini, mohon maaf nih untuk uh, ini ya, untuk kecik, ya. Makanya, kalau oh jangan bentar, buta ada. huruf. Mohon maaf ya, buta huruf. Terus enggak ada pengetahuan, oh, butuh huruf tapi kamu hilangin oh. siapa, penipu. Oh iya, buka lagi buka lagi buka lagi buka lagi lagi Ya, gini Bukan ya, Iwan. semua ya, kalau nggak ada bodoh, memang begini. Santai-santai, buat sahabat LRI yang ada di live itu, santai. Memang kita ngundang Daniel kesini memang untuk hiburan. Santai-santai coba, F garis bawahi, alif lam, uh, lamet-lamet, eh, e. ayo, eh, tanya hanya tanya Valen, iya, e, iya, Valen? Pak Pak Valen. Pak tanya Valen. Tanya tanya. Tanya. Aku belum Valen? Tiga, tiga, tiga, yang tiga, tiga, tiga, tiga, yang di pasar 3 -3. Bukan yang lah Wah, tadi gua buka yang wajib. ini, eh monyet. Enggak boleh, enggak boleh, boleh gitu, eh. Entar lagi. Coba kamu bentar. Eh, gua kebentar, bentar. Siapa? Daniel. Daniel kamu coba, coba lihat ini, dia yang ini dia tenang. Dia sama yang sebentar yang ini, liatin. baik-baik okay. ya. Kayak gini ya. Coba dengar deng ngomong apa. Coba Sebentar, sebentar. Yang begini, dengerin dulu baik-baik. kalau ini saya tahu ini alfabet-la-mate yang dibaca sebenarnya Di mana kamu kan tadi nggak kan bisa ini. jawab ini kan tadi nah, makanya coba buka itu video coba Bro buka oke buka kamu ingetin dulu yang ini ya ingat ya ya saya ingat oke okay. nah ayo video ulang lagi ayo Bang Roni. Bang Roni putar lagi Bang Ronald putar ayo ayo nih Roni Roni Roni saya eh, udah nggak sabar nih untuk berstatement nih Bang <laughs> Bang Roni ya putar kembali ya putar kembali <laughs> iya, iya, ya. iya iya iya ya. dia dia iya. Oh, iya iya iya saya iya enggak sabar untuk statement nih digunakan ini coba kalian saya minta antar Roni yang ya Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, ini nih. Deng lihat lihat ya. iya, iya, iya, lebar iya, iya, iya, iya, iya, nggak iya, iya, iya, ron, ron. iya, ah, iya, eh, ya iya, iya, ron, ron sebelumnya Ron sebelumnya ron iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Oke buka lagi. Mm -hmm. Alif lamet lamet Bismillahi Robbal Alam Yudhavave ternyata dalam targum pendukungnya nah. dalam beberapa aksara Arab masih kita bisa baca <laughs> Alif lam lam ha hingga hari ini dan makin mampu dan makin mampu tegaskan bahwa Allah itu adalah topernem yang sangat ya. Iya. <laughs> Dia menggunakan. Ya. Bisa ditekan jelas kan? Top air, top menggunakan. Ayo arti jelaskan dia menggunakan tafsiran Raf Sadiogaoon untuk membenarkan proper name yang dirujuk pada Quran. Eh kan? tadi kamu bilang, kamu bilang rasa rasa gitu ya. Kok mau nah, LRI. Aduh oh. udah udah beda lagi. Coba coba lihat di LRI sekarang putaran Daniel tadi statementnya apa saat ini tadi ada di LRI di live sekarang. Kita putar lagi. Tadi, tadi Daniel itu bukan Daniel, Daniel, ya. Daniel bilang tadi ya bahwa Su itu bilang bahwa menyandarkan Allah dalam rasa gitu gitu kan itu meniru Al-Qur'an. Tadi Daniel bilang bukan gitu. Meniru loh. Iya, meniru. Putar, putar lagi, putar lagi, Pa Berarti gak ada kata segini. meniru loh. Enggak ada kata meniru. Kita aduh Enggak ada kata meniru. Enggak enggak bukan meniru. Karna. Tapi memperkuat Al-Qur'an. Gitu ya. Mempergunakan Al-Qur'an dari itu. Betul. ngomong meniru, dia ngomong meniru. Nih nih nih itu. Oke, enggak mau bilang meniru ya. Iya, tadi tadi tadi ngomong meniru. Saya masih dengar soalnya siapa bukan siapa yang niru makanya saya katakan tadi siapa yang niru gitu loh Bang apa Bang Roni bisa ke LRI Bang Roni mungkin mundurkan 15 menit ke belakang enggak sabar Oke. saya mau ancang-ancang ya bilang tadi dia, dia menyenangkan kaki saya terserang tadi, saya naikin gitu. kepala dia benar. jangan bangga dulu jangan-jangan kamu salah telan udah kamu uh, enggak enggak saya sportif kalau saya, saya saya minta maaf Simple kalau saya saya orang yang sangat minta maaf positif, dong. gitu Ya terus apa? Kamu mau apa? Gitu ke depan saya aja nggak berani kok kamu. Nggak berani apa? Memangnya apa harus ke depan? namanya ada urusan iya, permasalahannya apa? Permasalahannya di mana? Maksudnya iya, apa iya, permasalahan iya. yang tadi itu? Nggak kepake di sini sekarang framing-framingnya only Jesus di sini. Ya. Kita habisin semua. <laughs> lu bahas kayak gini ya, Iwan pilih semua angin, ya kalau ngadepin ada orang bodoh semua begini santai saja santai lehernya ada yang lain santai lagi alam alam bener lo Daniel saya tuh orang yang suka suka ini lo suka yang tantangan gitu loh. Angin. Lagi, angin. mundur lagi angin. terus enggak gitu lo tadi kamu framingnya itu lo kata-kata kamu baru berapa angin. menit Nah mundur lagi mana bisa saudara membaca Uh, uh, tulisan yang Dibuat uh, oleh Rabsadia tahun ini lalu saudara membacanya dengan uh, itu ya uh, uh, dengan enggak ada aturan-aturan baca gitu kalau di Yahudi kan jelas ada aturan bacanya ketika menemukan huruf suci ini mereka membacanya ya dengan Adonai gitu uh, uh. khasnya. Sedangkan kalau teman-teman muslim meminjam tulisan daripada rasa dia down, kenapa itu enggak? Eh, uh, meminjam dimasal, itu kaitannya, itu, itu kaitannya ranah teologi. Teologis bro Daniel, kita lagi ngomongin teologis, kita ngomongin linguistik. Jadi salah jalur bro Daniel, iya tapi kan. Uh, itu kan sudah Islam nggak minjem Islam nggak minjem do framing lagi kan kata Bang kata Bang Falen juga bilang do framing lagi nah itu kalau nggak framing lagi harus framing stop ini stop nih stop stop saya stop stop stop stop begini, stop stop stop stop stop stop stop meminjam stop stop stop stop stop stop stop stop meminjam stop stop saya fair tuh saya sportif ya Saya seorang muslim hmm, kan yang diajarkan bilang, sportif bahwa, dulu stop dulu, iya, stop, iya, dulu iya. stop dulu biar-biar kita nggak salah paham saya fair ke kamu ya saya minta maaf setelah nuduh kamu meniru padahal itu meminjam nah tuduhan kamu juga saya tanya siapa yang ngomong meminjam tadi kata kamu Sueb mana Sueb bilang kata meminjam Al-Quran meminjam berusaha makanya saya meminjam. protes tadi ya, ya betul saya bilang begini bro ketika bro Sueb menjelaskan Qurannya soal proper name. Oke uh... oke, okay, okay, Payan, diputar lagi Payan, kata katanya Payan, dia udah ngeles mm. lagi. Putar lagi, nggak apa apa udah kita akan dimutar. Saya perlu jelaskan Ron, barusan lagi Ron, sedikit lagi Ron, kita menikah. Dia berarti enggak Amnesia. Putar lagi, kalau saya sportif ya, tuh. Ada sampai ada suara saya. Quran gak meminjam. Nampak ada listrik, ya aduh, panjang banget nih. Mati listrik, ya ampun. Asli loh, kalau saya jadi kamu nggak mau minta maaf kayak gitu Mending mending pura-pura mati -pura ya. Kan saya minta maaf, saya fair Itu fair kan, sportif dengan kata-kata saya Nah kalau kamu masih ngeles dulu <tik> Lanjut, kita putar lagi Lanjut framing nah, ya Kayak saya malam ini membuktikan framing-framingnya Oten ya Malam kali ini pimpinan, kan oh, teman -teman oh iya, iya, ya, iya Meminta maaf itu kan memang kerjaan teman-teman muslim Oh son, Ron bukan ini Ron Daniel terbukti berbohong minum racunnya yang benda enggak usah gitu F yang mana Udah Biarin enggak. aja kita buktiin ini Dika kamu kalian biar dulu yuk ngomong FB Ron yang mana part ini yang ah. tadi yang tadi meminjam kata saya dengan ada suara saya tuh memundur-mundur satu menit aja Bang Roni satu menit atau dua menit ya dengan adonai hmm. Gitu, hmm. khasnya sedangkan kalau teman-teman muslim meminjam minjam Tulisan daripada Rhapsody Down. Kenapa? Ayo, ya? enggak ya? uh, dibaca. Itu kaitannya, dengan. itu kaitannya ranah teologi, teologis Bro Daniel. Kita lagi ngomongin teologis, kita ngomongin linguistik. Jadi salah jalur Bro Daniel. <tutu> okay. bro Daniel. Oke, kan, uh, <tutu> itu kan. Itu kan. Islam enggak nggak minjem, oh. ya kan? Minjam, lagi, stop Do framing stop, stop, lagi, stop. Gitu. Nah, ayo. kamu meminjam ngomongnya tuh. Iya, meminjam betul. Ya, Sueb ngomong kayak gitu enggak? Saya mau tanya. Iya, makanya kan saya tadi mau jelaskan bahwa ketika Sueb al meminjam pukulnya, loh, kamu bi bilang begitu, itu, makanya ya, saya protes kan itu, itu gimana? Sudah itu, nih Pak Ronni, lagi yang itu, dia, itu, dia bilang siapa yang ngomong kayak gitu lalu dia, dia menyebut minjam. nama suap, ya, coba diplay lagi ya, biar gak oh, dia gak amnesia dia lagi. Dia meminjam <laughs> tulisan Rafsedi gaun, lu mau mutar-mutar terus ini, lu mau lari kan makanya lu mutar-mutar terus. -mutar, mau, mau lari kan, gimana kan, lu meminjam Al-Qur'an meminjam. Aduh, kan? gini nih kalau lari. dulu sama emaknya nggak dikasih susu formula nih. Mundur-mundur <laughs> kamu diam dulu, mundur. Up. Kamu kan mutar-mutar nih udah jelas, katakan empat huruf suci ini, jelas kan? ini pun di dalam uh, orang Yahudi hmm. itu nggak membacanya gitu. Bagaimana bisa saudara membaca uh, tulisan yang dibuat uh, oleh Rapsa Diagawn ini, lalu saudara membacanya dengan uh, itu ya? Uh,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 Kaitannya ranah teologi, teologis, bro Daniel. Kita lagi nggak ngomongin teologis, kita ngomongin linguistik. Jadi salah jalur, bro Daniel. Iya, eh, tapi kan uh, itu kan sudah Islam enggak ngambil minjem, minjem, do framing lagi, do framing lagi kan. Do kata bang kata bang Fallen juga bilang do framing lagi. Nah stop. itu. Stop. Stop. Stop. Oh, Tuh, muslim meminjam. Apalagi? Di mana muslim? ya Barusan jemaat. lo, aduh ya Allah, lebih semoga Allah. Memang memang urat malu urat malu bagi kayak kalau Daniel ini bro, bro. udah putus kan. Uh, itu kan sudah, gak, sudah bisa nggak ya. nggak minjem, oh, ya kan, minjem, ya framing kan, lagi, kan, minjem, kan, minjem, kan, do framing lagi kan do, framing iya, kan, kan, do kata bang kata bang Falen juga bilang the framing lagi, apa? nah itu. Terakhir ya, framing Aduh. framing gimana? Tapi kan begini, bro. Nih saya buktikan lagi kamu framing ya, kayak saya malam ini membuktikan framing framingnya Oten deh, malam kali ini. Oh iya iya iya iya. Apa data teman-teman mengklaim tulisan Raff Sediawan itu merujuk pada Quran? Stop stop. Nah, ingat ya kata-katanya jangan sampai amnesia ya Nah, setelah saya tanya, siapa yang mengklaim itu? Dan kamu bilang itu Sueb, gitu loh Betul-betul Iya kan? Nah, sekarang di menit ke berapa saya mau tanya loh, Adoh, kamu berapa? tadi lutar, gue udah nonton, Perlu tanya lagi? Nah, nggak ada Sueb ngomong gitu soalnya Oke, pertanyaan <laughs> dia apa? Pertanyaan dia apa? Ini Sama putar, saya sekarang, selamat Gitu loh So, oh. ya bener -bener ngomong kayak gitu loh soalnya, enggak seperti yang kamu framing kan. Mission racun chat yang baik